mani santai malam kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi terbaru nih, dan kabar gembira pastinya dari idola kita Untuk mengawali percobaan kita bersahabat ya, kita simak nih di vitamin bahagia lewat channel youtube Leslar Entertainment Bunda Lesti ini memasak orek tempe nih persahabat ya, Masya Allah Dan di posting ini persahabatnya ada mama spesial Ternyata orek tempe tersebut ada filosofi ini langsung dari Papa Bilar yang bersahabat. Ya, ini super sekali. Rizky Bilar, filosofi tempe orek about life namanya. Masya Allah, <laughs> ini sih tentunya luar biasa. Momen ini pun direpotkan oleh akun Ernani Ada kalimat caption yang dituliskan. Filosofi tempe orek about life super sekali Pak Bos katanya tuh masya Allah banget ya doakan yang terbaiknya untuk keluarga Leslar semoga selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan berikutnya bersama kita lihat juga di sini ada sebuah kabar dari akun hip 500 Ini menggambarkan soal bunda Leslie dan. Tentu tentang komentar jahat netizen kepada anak Rizky Billar dan Lesti ini Gus Miftah langsung menanggapi Gus Miftah mengatakan Saya menyoroti kritikan atau alat-alat netizen terhadap anaknya Lesti Janganlah kasihan bibinya. kita itu kan semuanya dari Allah Kalau kamu menghina anaknya Bilar, anaknya Lesti, ya kamu sama aja menghina Allah Bayi itu kan gak punya dosa, kenapa kita olok Allah tuh Itulah tanggapan dari Gus Miftah mengenai tentang komentar jahat netizen kepada BBL Disebabkan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Gus mengaku sedih dengan komentar bernada miring yang belakangan ini kerap ditujukan netizen kepada penampilan fisik anak Rizky Bilar dan Lesti, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Masih baik seperti itu, kemudian diolok-olok mukanya, jagalah perasaan kedua orang tuanya. Saya nangis ya kalau anak yang tidak punya dosa kemudian diolok-olok seperti itu. Apa salahnya Lesti, apa salahnya Bilar? ucap dari kesmilta. Mudah-mudahan persahabat yang suka Julit yang suka memfitnah idola kesayangan kita cepat sadar dan cepat mendapatkan hidayah dan mudah-mudahan juga Papa Bilar cepat menciduk orang-orang yang selalu mau apalagi membuli Abang El. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada info resmi dari Ibu Siwi Mengenai acara festival Ramadan malam hari ini Kita simak di kalimat info yang dituliskan oleh Ibu Siwi Di laman akun Instagram Setiap malam selalu seru Pecah dan meriah Mantap pokoknya Malam ini giliran aksi marawis Antara Elmit Generation atau Kerawang Versus Alhanan Dan yang menjadi host ada Irwan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, Jirayud Dan ayo ada Bunda Abang El, Lesti Kejora Jadi harus nonton ya Juga juri yang bertugas Soima, King Nasar, Parto Patrio Dan Ustadz Wijayanto Ada pendukungnya siapa saja di sini? Yuk saksikan festival Ramadan malam ini pukul 22.00 WIB Hanya di Indosiar. Pastinya banyak sekali ya pendukung idola kesayangan Bunda Lesti yang selalu tulus mensupport Apalagi nontonnya sampai acara selesai Masya Allah luar biasa Dan berikutnya juga bersama kita mampir ke igns Mas Goli Wow tuh dari Mas Gogel langsung Bersama dia Ini memposting sebuah video tim yang Entertainment Sepertinya ini baru selesai berbuka puasa Masya Mudah-mudahan sehat selalu untuk tim dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia dan karya terbaiknya Berikutnya juga bersahabat perhatikan Ini ada momen cute nih Foto Lesti dan Bilar dari Amanah Bersahabat ya Amanah venue Ini momen ketika Leslar Saat Fresh Conference Mini God x Leslar Family Ini sih cute banget ya Foto-fotonya Masya Allah Semakin bangga nih Dan bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Bilar Mudah-mudahan sukses selalu untuk Lexlar dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Berikutnya ada hubungan spesial juga dari tv Tri karlina tiga jam yang lalu ini memposting foto bareng bunda Gundalesti saat di acara festival Remedian Dan kita juga self dengan kalimat caption yang dituliskan Berjumpaan semalam sama Dede Sayang, Lesti Kejora Sehat-sehat selalu bundanya Abang Fatih Aduh, Masya Allah banget ya Kangen pastinya TV Trikarlina, Alhamdulillah Bisa berjumpa kembali dengan Bunda Lesti Kejora Masya Allah, sehat-sehat ya untuk mereka Dan selalu doakan yang terbaik Selanjutnya, para sahabat kita juga mendapatkan bocoran nih Soal acara Dangdut Akademi 5 Untuk pengisi acara Host dan juri Kita mendapatkan bocoran Ini diunggahan akun MR Underscore Untuk host di Dangdut Akademi 5 nanti Ada A.A. Irfan Hakim Untuk yang pertama Dan yang berikutnya kedua Ada Abi Ramzi Selanjutnya ada Gilang Dijerga Ada Jirayut ada Rina Nonsi dan Ruben Onsu. Itulah untuk jajaran host di dangdut Akademi 5 nanti. Dan untuk bocoran juri dangdut Akademi 5, di sini kita lihat yang pertama ada Iis Dahlia, ada Bunda Inul Daratista, ada Maesa Ima. Selanjutnya, Nasar Dewi Persik, Vildan Dea, Reza Dea, dan berikutnya ada Si Cantik, Sang Kejora. Lesti a. Wow, Bunda Lesti ini dikabarkan akan menjadi juri di Dangdut academy 5. Doakan yang terbaik, ya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar resmi langsung dari Indesiar dan Ibu Siwi pastinya. Kita mendapatkan info yang juga, bersama yang sudah senang bahagia, doakan selain terbaik. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan.